serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru kabar baik dan kabar menarik seputar Leslar tentunya baiklah para sahabat untuk menemani santai siang kalian saat ini Ubang Mimin akan memberikan informasi menarik di siang ini para sahabat dari idola kita ke kabar pertama ini ada momen spesial yang bikin bangga sekali ya kepada Leslar saat di Cianjur, persahabat Leslie Bilar ini sangat humble sekali Leslie menerima teman-teman disabilitas yang main ke rumah Cianjur Masya Allah banget ya Kita patut bangga, kita patut bahagia Karena idola kita ini selalu mencontohkan kebaikan Dan selalu menjadi inspirasi banget nih untuk banyak orang Masya Allah Momen ini pun diripas oleh akun sendal putih Skor Bilar Kita simak persahabat di kalimat caption yang dituliskan Masya Allah, hambalnya lihat Leslar menerima teman-teman disabilitas yang main ke rumah Cianjur Ini Masya Allah banget ya, patut kita banggakan Luar biasa dan banyak sekali tanggapan komentar juga yang positif diberikan Salah satunya dari akun Hakaniati mengatakan Masya Allah, Tabarakallah, gak salah menyayangi kalian anak-anak baik Bismillah, semoga Leslar semakin sukses dan keberkahan dalam hal baik apapun selalu menyelimuti keluarga kecil Leslar. Amin. Allahumma amin. Kita bangga sekali persahabat ya, Alhamdulillah gak salah banget kita menyayangi Lesti Bilar, karena persahabat ya, mereka selalu memberikan pelajaran untuk kita semuanya. Dan selanjutnya juga persahabat ya, kita sedih juga membaca kalimat caption yang dituliskan oleh ayah kejora tiga jam yang lalu di postingan terbarunya, Luahan hati sekaligus persahabat ya dari ayah kejora untuk orang-orang yang menghina BBL. Bukan tak sakit hati pasti persahabat ya orang tua, dimanapun ketika anaknya atau cucunya sekalipun persahabat ya di. Hina pasti kita merasakan sakit hati banget. Tetapi keluarga lelaki selain ini the best banget. Tidak membalas, tidak melawan. Tetapi ayah keji orang, contohnya persahabat, ya, hanya mengadu dan bersujud kepada Allah. Mudah-mudahan persahabat orang-orang ya, yang menghina, yang mau fitnah BBL ini secepatnya diberikan hidayah dan tentunya cepat bertobat. Kita doakan yang terbaik bersahabat ya untuk keluarga Leslar. Semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Selanjutnya bersahabat kita simak juga ada unggahan tentunya luar biasa kata-kata dari Leslar saja kembali memposting sebuah kalimat. Setelah melihat postingan kalimat caption dari ayah Kejora. Disimak diperhatikan kalimatnya. Kalau memang orang beriman berkatalah baik. Atau kalau tidak bisa, silahkan diam Bukan kata saya, tapi kata pedoman agama kita, Islam Tuh persahabat ya, kalau memang orang beriman Berkatalah baik, jangan sampai merugikan orang lain Apalagi mengatakan kata-kata yang tidak mengenakan Apalagi sampai menyinggung perasaan orang lain Yuk sama-sama persahabat ya, kita mengikuti Idola kesenangan kita selalu sabar, selalu berbuat baik dan berikutnya kita simak juga ke unggahan spesial outfit atau fashionnya Abang Fatih Pakaian yang dipakai oleh BBL saat di video diunggahan Papa Bilar, persahabat ya, merek Mark Jacobs Ini bukan kaleng-kaleng, harganya saja 2.100.000 juta seratus masya Allah harga baju aja persahabat ya, sudah mencapai 2 jutaan Mudah-mudahan berkah apa dan apapun yang dilakukan oleh idola kita selalu diberikan kemudahan. Dan untuk berikutnya juga para sahabat, kita simak diunggah IGS-nya Mas Gongli. Satu jam yang lalu, para sahabat Mas Gongli sepertinya lagi OTW nih, para sahabat, ya. Apapun itu, kita doakan yang terbaik juga buat tim. Semoga tetap semangat, tetap solid dan kompak untuk selalu menyuguhkan kejutan-kejutan bahagia untuk kita semuanya.